Tempat para binatang itu dilepaskan secara bebas tanpa ada pembatas apapun. Bukan rahasia lagi, jika hewan-hewan buas seperti harimau dan hiu, memiliki kemampuan untuk menyebabkan kerusakan fisik yang mengerikan, bahkan bisa saja menimbulkan kematian. Seperti sebuah pertemuan langka yang dialami oleh sekelompok turis yang sedang liburan ke salah satu taman nasional. Namun, penghuni dari Taman Nasional tersebut nampaknya tak suka dengan kedatangan mereka. Dan nampaknya, kejadian tersebut bahkan membuat beberapa turis yang ada di lokasi kejadian mengalami ketakutan serta trauma yang berat. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Sebuah kejadian menegangkan dialami oleh sekelompok turis yang sedang bersafari di Taman Nasional Jim Corbett di Utarakan, negara bagian dari India. Awalnya mereka bersafari dan berkeliling menggunakan sebuah mobil, yang sialnya mereka malah melihat seekor harimau besar di balik semak semak Ya, yeah, sepertinya harimau itu sedang mengendap-endap untuk memangsa, tetapi nampaknya kehadiran dari sekelompok turis ini membuat si kucing besar jengkel. Tak lama kemudian, harimau itu melompat dari persembunyiannya dan memperlihatkan sifat ganasnya. Si harimau mengaum, bahkan cakarnya diarahkan pada turis seakan menyuruh mereka untuk pergi dari sana. nasop mengetahui ada seekor harimau yang seakan mencoba memangsa mereka, turis-turis ini senang tapi juga takut. Mereka sempat mengabadikan momen tersebut dan mencoba untuk kabur. Ketika si harimau mulai mendekat dengan ancang-ancang hendak melompat dan terus menggeram. Kendaraan itu kemudian menjauh dari sana dan si kucing belang kembali masuk ke semak-semak. Video ini pun dibagikan oleh seorang pejabat dinas kehutanan India atau IFS bernama Susanta Nanda. Dari video berdurasi pendek tersebut, ada satu pelajaran yang diberikan dari si harimau yaitu ketidaknyamanan mereka di dekat manusia. Turis yang mau bersafari melihat hewan liar di alamnya, hendaklah hati-hati dan waspada setiap saat ya. Tapi tahukah kalian sob, jika sebenarnya harimaulah yang takut dengan keberadaan manusia? Gak heran, jika sebuah kejadian seperti yang ada di video tersebut, bisa saja terjadi ketika berkunjung ke taman safari.